Oke okay guys, selamat datang lagi di channel gua. Nah, seperti yang lu pada tahu Beberapa minggu belakangan ini gua agak terlalu semangat ya Masang smart home, smart devices Semua yang berhubungan dengan benda-benda seperti itu Dan akhirnya gua kena batunya Kenapa kena batunya? Karena uh, gua analisa kok belakangan Internet di rumah agak merebet Kok belakangan Suka agak aneh gitu ya, bahkan e, karena internet di rumah gue kan ada dua lantai. Gue bagi dua nih, SSID nya yang lantai atas sama yang lantai bawah gitu ya. Nah, kadang gue ada di lantai atas, tapi kok pas gue lihat di handphone gue, berbet. Dan oh ternyata dia connect ke e, SSID ID yang di lantai bawah. Kenapa nih, setelah gue lihat di settingan e, router dan AP gue, ternyata contohnya itu seperti yang di lantai dua ini itu dia uh, maksimum gadget yang bisa connect berbarengan hanya 32 32 yang berbarengan ya sehingga kalau dibandingin sama smart devices yang gua pasang lu bisa lihat di layar ini itu uh, ya kalau digabung antara smart devices dan uh, device gua yang kayak handphone, jam tangan, tab dan lain-lain itu pasti lebih dari 32 sehingga ketika dia overload lebih udah udah 32 koneksi dan ada device baru yang masuk ya device baru itu harus uh, bergantian dengan apa yang sudah ada intinya kira-kira seperti itu deh jadi uh, ini masalah kapasitas ya bukan masalah speed sehingga kadang-kadang uh, efeknya tuh ada lampu yang nggak bisa gua akses smart device yang dibilangnya uh, offline segala macem oke okay, terus gua mulai browsing browsing browsing browsing gimana nih solusinya nih Rata-rata uh, kalau router baru itu nawarinnya, wow, speednya gini-gini-gini-gini-gini, wah, wow, apa WiFi 5, WiFi 6. Tapi setelah gue lihat lagi, ya kapasitasnya ya nggak jauh beda, 32 lah, 40 lah. Jadi buat gue nggak ngaruh. Nah, akhirnya gue nemuin sebuah solusi yang pas, yaitu sebuah sistem mesh. Ini bendanya seperti ini dari tepeling ya. Ini adalah tepeling uh, Deco M5 atau M5. Bendanya seperti ini. Oke. Okay. Sebelum kita lanjut dengan unboxing, kita lanjutkan dulu dengan yang satu ini. Oke okay ya, kita mulai aja proses unboxingnya dari luar sih biasa ya. Ada tulisannya Wi-Fi Dead Zone Killer. Jadi ini buat lo yang punya rumah mungkin uh, cukup gede gitu ya, yang punya blank spot. Nah, Wi-Fi uh, Dead Zone Killer ini mungkin berguna nih. Bilanglah dari ruangan depan sampai dapur belakang di tengah-tengah di antara ruang tamu tuh ada satu tempat yang uh, sinyalnya tuh nggak ada gitu ya, itu bisa oke okay nih. Nah, yang ini, yang gue butuhin nih, yang nomor dua ini, Connect over 100 devices, jadi dia bisa connect ke lebih eh, ke sampai ke 100 device berbarengan. Jadi problem gue selesai deh nih. Ya, habis itu enhance dual band speed, full gigabit Ethernet port. Oke, kita buka aja dulu. Oh, besar ya. Seperti kita bisa lihat di sini, uh, gua beli yang tiga itu ya, uh, meshnya yang ada tiga access point. Ya, jadi bentuknya sekarang udah imut ya. Kalau dulu tuh router atau AP tuh bentuknya wow, kotak dengan lampu, aneka warna dengan port banyak. Sekarang cuman bulat gini, lampu satu, port dua. Nah, port ini sendiri kan biasanya kan ditandainya kalau di uh, router tradisional ya. Ada yang warnanya orange, ada yang warnanya abu-abu Misalnya artinya yang orange itu untuk one Yang abu-abu itu untuk lan Nah kalau yang ini dia warnanya sama-sama abu-abu Karena dia auto sensing Begitu dicolok dia akan sadar Itu dirinya dicolok ke one atau ke lan Gitu Jadi ini ini udah cukup canggih ya Terus Di dalam boxnya ini kartu garansi Kartu garansinya sekarang kecil gini ya Oke Oke okay. Tak sampingin, terus oke okay, kita ambil dulu aja deh nih tiga benda ini. Oke, okay, ini hanya pelapis. Dar. Nah, di dalam sini ada Quick Installation Guide. Lalu ini Quick Installation Guide-nya kecil kayak gini ya dalam berbagai bahasa makanya dia tebel sebetulnya isinya sih nggak terlalu banyak. Oke, lalu ada konektor uh, RJ45 ya ini kabel UTP RJ45, tapi uh, belum gua tes ini Cat5 atau Cat6 nya Terus di dalam ada tiga buah adaptor untuk uh, powering si uh, deko M5 itu ya Ini tiga-tiganya identik Ini tiga-tiganya identik sama juga dengan ketiga unitnya ini juga identik nih jadi, udah terserah eh, mana yang mau jadi eh, router, mana yang mau jadi HP. Itu nanti tergantung konfigurasi, dan konfigurasinya mudah sekali karena menggunakan aplikasi dari HP. Oke ya, eh, untuk unboxingnya, kayaknya sederhana aja seperti ini. Kita lanjut ke instalasi. Let's go! kita akan mulai langsung connect unit pertama ke modemnya ISP, dan jangan lupa sebelum melakukan instalasi, download dulu aplikasinya yang ada di Google Play dan App Store ya. Nah, untuk uh, menancapkan kabel dari modem ISP, itu kita nggak perlu pusing mau yang kiri atau yang kanan, karena seperti yang gue bilang di awal, dia itu akan auto-sensing. Kita connect powernya ya, kita taruh aja dulu, that's it. Lalu kita mulai dengan klik let's begin di aplikasinya. Kita pilih, Jenis routernya atau jenis HPnya yang kita mau pasang, lalu kita klik next. Dan kita tinggal tunggu aja prosesnya berdasarkan indikator yang ada di layar HP dan di uh, lampunya si Deco M5 ini. Uniknya aplikasi ini juga menggunakan Bluetooth untuk connect ke Sideco M5. Jadi pastikan Bluetooth dalam kondisi on ya. Setelah sukses terhubung, dia akan meminta kita memberikan uh, nama lokasi tempat di mana Deco M5 ini terpasang ya. Karena ini gue pasang di lantai 2, gue tulis lantai 2. Lalu dia akan melakukan proses selanjutnya. Oke, di sini kita cukup klik next saja. Ya, setelah berhasil, kita diminta uh, menuliskan nama SSID dan passwordnya. Ini gue kasih nama baru supaya lo tahu bahwa ini SSID-nya gue pakai udah beda ya sama SSID yang uh, dulunya gue pakai dulunya itu ada dua ya SSID nya untuk lantai satu dan lantai dua itu masing-masing dengan nama yang berbeda dan dengan password yang berbeda sekarang dengan adanya deco ini kita akan uh, hanya memiliki satu buah SSID yang semua passwordnya sama Instalasi di unit pertama sudah selesai, ditandai dengan layar aplikasi dan lampu di unit Deco M5 yang menyala berwarna hijau solid. Yuk kita lanjut pemasangan unit kedua di lantai 1. Pemasangan unit kedua ini kurang lebih sama ya, kayak unit pertama tadi, kita dibantu sama aplikasi, tapi kita cuma perlu nentuin uh, posisi pemasangannya dan uh, denah rumah kita kira-kira kayak gimana. Apakah satu lantai tapi luas, atau dua lantai, atau bagaimana. Lalu kita tinggal ikuti petunjuk yang ada di layar dan mengacu kepada lampu yang berada pada decoy M5-nya. Oke, biar cepet video ini saya cepetin ya, jadi nggak terlalu bosen nunggunya. unit deco yang kedua sudah selesai terpasang berikutnya kita pasang yang ketiga lalu kita langsung tes aja hasilnya seperti apa dengan menggunakan deco M5 ini Setelah menggunakan TP-Link Deco M5, keuntungan yang gue dapat, yang pertama adalah masalah kapasitas. Tidak ada lagi smart devices gue yang uh, statusnya offline padahal bendanya nyala ya, karena dia sudah bisa lebih dari 32 device sekaligus, bahkan sampai 100. Lalu yang berikutnya, nomor 2-nya itu dia, menaikkan speed juga karena uh, optimisasi jaringan dia melakukan optimisasi jaringan sehingga speed internet gue juga naik yang nomor tiga gak ada lagi gue pakai multiple SSID dengan berbagai password jadi hanya akan muncul satu SSID dengan satu password yang sama lalu berikutnya ada lagi fitur automatic roaming jadi si Deco M5 itu akan menentukan Device yang lagi gua bawa ini contoh handphone, itu dia paling bagus. Konek kemana, paling kenceng, paling bagus sinyalnya di uh, deco M5 yang mana, dia akan tentuin sendiri. Gua nggak usah pusing, itu terjadi semuanya seamless. Dan sekarang kita sampai ke bagian yang paling ditunggu oleh banyak orang, ya, yaitu harga. Oke, bagus, bendanya, harganya seberapa nih, Sem semahal apa? Nah, untuk si Deco M5 sendiri, dia itu ada tiga paket. Isinya ya, ada yang isinya 1 AP, 2 AP, dan 3 AP seperti yang gue pakai sekarang. Untuk yang satu AP, harganya itu sekitar sejutaan lebih dikit lah. Lalu, untuk yang 2 AP, dia itu di kisaran 1,8. Dan untuk yang 3 AP seperti yang gue pakai itu di angka 2,6. Jadi, gimana menurut lo? Worth it nggak? Yang tahu worth it atau enggak adalah lo yang mungkin sekarang sedang bermasalah dengan jaringan internet di rumah yang lagi dipakai untuk WFH. Oke, silahkan dipertimbangkan, tapi buat gue sendiri, Deco M5 ini menghilangkan problem gue dan uh, penggunaannya sangat mudah, settingnya sangat mudah, semuanya nyaman diatur oleh aplikasi. Oke, okay, terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa ditunggu jempol ke atasnya, subscribe, dan komennya. Untuk link pembelian, gua taruh di deskripsi ya. Oke, okay, thank you!